Yo hey, yo yo yo yo yo, what's up you? Welcome to be back again with me again cuy. Balik lagi bareng mamang lu semua ya guys. ya Di mana lagi kita gitu, cuy? Kalau bukan di mamang, Papa dan Opie ya tentunya ya Boy Seperti biasa ya, besti-bestiku semuanya. Gitu, boy seperti biasa di sini mamang akan membagikan pola gacor Olympus hari ini, tentu saja ya boy. Dan untuk lahan bermain masih setia menemani lahan tergacor, terkece dan terpercaya ya besti Dimana lagi gitu boy kalau bukan di situs slot online tergacor dan terkuat di bumi ya guys ya Pokoknya buat kalian semua yang mau join boleh daftar untuk link pendaftarannya Udah memang taruh di tentang channel ya boy Oh ya cuy tapi memang tidak lupa mengingatkan kembali kita gitu cuy ke kalian semua ya boy di sini hanya sebatas hiburan aja dan tidak memaksa tidak menganjurkan kalian bermain game ini Apalagi dengan duit beras ya boy Diusahakan main game ini pakai duit bebas gitu boy Dan diusahakan main game ini hanya sebatas hiburan aja ya boy Game ini juga sangat beresiko dan tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencaharian gitu coy. cuy dan game ini juga dikhususkan untuk 18 tahun ke atas tentunya brodi-brodiku semuanya pokoknya simak terus pola dari Mamang dan yang mau pola-pola JP lainnya boleh join di grup WhatsApp kita ya cuy pokoknya salam JP dari Mamang salam sensasional ya cuy jangan skip-skip ya woi biar tidak ketinggalan pola JP lainnya kita ya, cuy